Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Lesti lovers, bilovers, serta Lestlar lovers dimanapun kalian berada. Selamat pagi, selamat berjumpa dan bergabung kembali di channel kesayangan kalian, Diva TV yang akan terus mengabarkan kabar baik, kabar bahagia dan terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar.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 Baiklah para sahabat untuk menemani santai pagi kalian saat ini pemimpin akan memberikan informasi menarik di pagi hari ini para sahabat, ya. Ke kabar pertama ada kabar yang sangat bikin kita tentunya bangga sekali kepada sosok Rizky Bilar saat momen dihancur. Para sahabat ya perhatikan tuh bapak Bilar, artis yang gak banyak neko-neko sederhana dan merakyat itu namanya Leslar. Masya Allah banyak ya perhatikan bapak Bilar. Tidak menunjukkan bahwa dirinya artis Tentunya Papa Bila tetap merakyat Tetap humble dengan siapapun yang bertemu Aduh Masya Allah pokoknya kita bangga Mudah-mudahan semakin banyak doa support Yang diberikan dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kita Momen ini pun bersahabat dari pos kembali Oleh akun sendal putih underscore Bila Simak juga di kalimat caption yang dituliskan Bangga sama mereka yang bisa menyesuaikan Tempat dan pintar menempatkan diri Selalu humble dan sederhana Apa adanya Aduh Masya Allah banget ya Bangga sekali Dan kita lihat juga persahabat ya Ada komentar yang luar biasa juga diberikan Dari sahabat Salah satunya dari akun Nofri.lyana mengatakan Satu kekaguman saya Mintu persahabat yang natural Dan sesederhana itu mereka Masya Allah Inilah yang menunjukkan bahwa Rizky Bilar Lesi Kejora patut menjadi contoh baik Semoga selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang Berikutnya persahabat disimak juga Ini ada momen spesial live Instagramnya DA Putri semalam Barang Abang L ada di lokasi syutingnya Bunda Lesti Kejora di Indesiar Tapping A 5 bersahabat ya, masya Allah bersama DA putri dan juga ada Harilida, aduh banget ya masya Allah, abang El selalu bikin tentunya bahagia dan selalu bikin happy. Semoga bersahabatnya BBL menjadi kebanggaan dan selalu jadi anak yang soleh. Amin. Tan tentunya mendoakan yang terbaik buat abang Fatih, bunda Lesti dan bapak Bilar berikutnya persahabat kita mampir ke fashionnya abang L dulu persahabat ya tentunya outfit yang dipakai ketika live instagramnya putri da ini tentunya merek bos dibantar seharga 2 juta rupiah masya Allah ya outfitnya abang fatih bukan kaleng-kaleng apalagi persahabat yang outfit yang dipakai saat tentunya pertama kali datang ke studio industriar kita salvok dengan harga sepatu merek Fendi yang dipakai oleh Abang L Harganya 3 juta, 700.419.000 Masya Allah hampir 4 juta, harga sepatunya BPL saja, aduh Ini sih seharga handphone ya. <tuh -tuh. Masya Allah, mudah-mudahan berkah, barokah, dan selalu tentunya menjadi contoh baik untuk banyak orang. Selanjutnya, persahabat simak juga. Ini memang momen spesial potret saat Bunda Lesi Kejiora bertamu bersilaturahmi ke tempatnya Kang Sule Ini sih, tentunya vitamin di zaman purba, nih perselabat yang lepos, baru tentunya kita lihat Masya Allah si cantik Aura-aura positif ter terpancar banget ya dari rewet wajahnya Bunda Lesi Kejiora, aduh tentunya kita bahagia sekali mudah mudahan persahabatnya sehat selalu apapun yang dilakukan oleh Bunda Lesti dan Papa Bilar diberikan kelancaran selanjutnya persahabat kita juga tentunya keunggahan RDI 97.1 FM persahabat Masya Allah. ini mengabarkan soal Leslar potret studio rekaman yang elegan dan bikin betah milik Lesti dan Rizky Bilar wow luar biasa banget ya Alhamdulillah Leslar sudah mempunyai studio rekaman sendiri di rumah kita bangga sekali, semoga mereka selalu tentunya memberikan karya-karya terbaik kita simak juga di kalimat Caption yang dituliskan di postingan ini Lesti Kejora dan Rizky Bilar memiliki kesamaan dalam hobi bernyanyi. Lesti yang berkarir sebagai penyanyi dangdut menikah dengan Bilar yang merupakan aktor yang gemar menyanyi. Untuk mewujudkan hobi mereka, akhirnya pasangan yang telah dikaruniai satu anak ini membuat studio rekaman sendiri. Wah, Masya Allah banget ya. Bangga dan pastinya bahagia mengidolakan Lesti dan Rizky Bilar. Berikutnya persahabat disimak juga Ini momen pas waktu itu persahabat ya Pasti warga Konoha tahu banget ya Saat di acara Indosiar Papa Bilar Tentunya kita lihat berlari Menghampiri Bunda Lesti kejora. Ini sih persahabat ya Indosiar yang selalu bikin Tentunya bahagia Menyuguhkan pasangan Lesti Dan Rizky Bilar Di atas panggung kita lihat persahabat ya Kebucinan yang selalu diperlihatkan oleh idola kesenggan kita mampu membuat baper para jomblo Masya Allah <laughs> Gemes banget persahabat ya Dan tentunya luar biasanya perjuangan seorang rizky Bilar untuk mendapatkan cintanya Lesti Kejora Patut diajungi jempol persahabat ya Masya Allah Di postingan ini pun banyak sekali tanggapan dan komentar yang diberikan dari akun Leslar S.A.R.Y.A.TU mengatakan minta pagi-pagi udah bikin aku senyum-senyum aja nih walau hatur nuhun udah buat happy aduh masya Allah banget ya <gif> luar biasa pas waktu itu mereka sudah halal guys katanya tuh aduh masya Allah banget ya pokoknya Indonesia selalu saja tahu apa yang diinginkan warga Konoha menyuguhkan pasangan Lesti dan Bilar menunjukkan kebucinannya di atas panggung luar biasa dan selanjutnya juga persahabat kita simak Info yang tentunya kita dapatkan dari akun Leslar Entertainment Bahwa jangan sampai lupa untuk menyaksikan keseruan keluarga Leslar Liburan di Cianjur Dari mulai hari Senin kemarin persahabat Tanggal 9 Mei Sampai hari Sabtu tanggal 14 Mei Pukul 16.00 waktu Indonesia Barat Di channel YouTube-nya Leslar Entertainment Jangan sampai lupa persahabat ya untuk Stand by terus, stay tune terus di channel YouTube-nya Leslar Entertainment Karena setiap jam pas sore akan disuguhkan vitamin bahagia, keseruan keluarga Leslar Liburan di Cianjur, ini momen pas lebaran persahabat ya Doakan support yang terbaik, semoga mereka selalu sehat, bahagia Dan mudah-mudahan juga persahabat ya, kita semua sebagai fans sejati Selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan juga dan apapun yang dilakukan oleh kita semua diberikan kelancaran. Amin. Ya, robbal alamin. Kita masih menunggu kejutan lain dan kabar terbaru berikutnya di pagi hari ini. Jangan kemana-mana. Tetap stay tune di channel Diva TV persahabat yang akan terus mengabarkan kabar baik seputar idola kita, Lesti, dan Bilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bangun ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.